merah, kuning, biru, hijau. Lihat, ada teman baru. Namanya Bingo. Kami semua menyayangi Bingo. Bingo oh. ingin bermain petak umpet. Huh? Huh? Oh? Di mana Bingo? Aha, Bingo ada di sini. Oh, sepertinya Bingo lapar. Ayo kita beri ia makan. Hah? Suara apa itu? Oh, Bingo lapar. Ia ingin makan pakan anjing. Bingo, tunggu sebentar. Ayo kita buka kemasannya terlebih dahulu. pakan anjing ke dalam mangkuk Ah, sepertinya bingo masih ingin makan makanan lain oh bingo ingin makan makanan kaleng Sabarlah binggu, biarkan aku membuka kalengnya untukmu. Bat wow, kamu hebat! Tuangkan makanan kaleng ke dalam mangkuk. Buka botolnya. Kerja yang bagus, kerja yang bagus. Tuangkan air ke dalam mangkuk. Goh ingin pergi keluar dan bermain. Ayo kita bermain. Oh, yeah. Wah, ayo kita, kita bermain-main taman. taman. Jojo sedang berjalan-jalan dengan Bingo. Bingo buang air besar. Oh tidak, di mana Bingo? Bingo kotor sekali. Bingo sedang bersembunyi. Ayo kita temukan ada di mana dia. Kota anak bebek Petak petak petak Seekor ayam jantan besar <tik> Itu Tupai wow Anak kucing yang sangat imut Bingo telah ditemukan Kamu hebat Bingo yang nakal sedang bersembunyi lagi Ayo kita temukan dia kor ayam jantan besar. Itu tupai. Wow, anak kucing yang sangat imut. Kamu hebat. Bingo merasa senang. Aku menyayangimu. <tik> <tik <squirrel> -tik> Ayo kita temukan Bingo bersama-sama. Ayo kita mandikan Bingo. Hah? Bingo sedang mandi. Singkirkan daunnya dengan pinset. Buang daun di tempat. Sampai bersih Bidik bakteri dan singkirkan mereka Dan bersihkan tanahnya Wow, kaki bingo sangat bersih <tuk> Gunakan sabun mandi cair dan mandikan bingo sampai bersih. <tik> bingo terlihat seperti bola di dalam gelembung. Lucu sekali. <tik> Waktunya untuk membilas gelembung. Letakkan bingo di atas kursi. Ayo, segera keringkan bingo. Kalau tidak, ia bisa terkena blue. Baik dengan semua orang dan menjadi bagian dari keluarga besar Jojo. Melibatkan anak-anak dalam perawatan hewan peliharaan dapat mengembangkan rasa tanggung jawab mereka.